Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, Salam rahayu Salam hong Salam sejahtera Sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai ini Kepada para tokoh agama yang terhormat Dan kepada bini sepuh Sehat selalu Dan teman-teman kreator youtube Saudara-saudaraku di Tanah Pulau Jawa ini Salam rahayu di kesempatan malam hari ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan puji dan perlindungannya kita bisa saling menyapa di kesempatan malam hari ini tentunya saya akan mengulas kajian bahan materi lakonnya akhir dari Budak Angon tentunya kemarin saya sudah membuat video ulasan di mana dengan pencernaan ideologi akal ya. Nah, di sini tentunya sebuah pengetahuan ataupun pemahaman ataupun keilmuan tentunya saya memperjelas bahwa ajaran apapun, agama apapun tentunya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses peradaban budaya yang ada di Nusantara ini dengan ajarannya, dengan pemahamannya, dengan wejangannya. Itu sesuatu hal di mana untuk kita belajar sekali lagi. Jangan keluar dari aturan-aturan syariat, ya. Nah, di sini mungkin saya akan membahas apa yang ada di pola pikir saudara-saudaraku semuanya karena kemarin saya membuat kajian akhir lakon budak angon ini dengan berdasarkan sistem ataupun berdasarkan ideologi kehidupan nyatanya namun di sini ada beberapa saudaraku yang sedikitnya belum memahami dari siloka siloka para leluhur nusantara dengan ujangan-ujangan pesan para leluhur dengan siloka ataupun bahasa-bahasa laduni ya di sini yang dibilang orang tua ataupun parluhut tentunya memiliki versi cerita berdasarkan dengan bidangnya ya ataupun orang tua-orang tua yang mungkin dianggap oleh saudara-saudaraku, dengan melihat kesaktiannya, dengan melihat kehaykannya, dengan melihat profilnya, dengan melihat catatan sejarahnya, di sini membuat suatu pemahaman, ya, dimana menimbulkan suatu keyakinan, dimana suatu proses peradaban budaya ini yang diwariskan oleh para leluhur kita. Dengan ajarannya, ya, tentunya ini suatu permasalahan di mana membuat pola pikir saudara-saudaraku mungkin sedikitnya keluar dari rel, keluar dari syariatnya. Ya, pondasi kita di sini yaitu syariat. Ya, nah, beberapa yang menjadi permasalahan dengan perjalanan-perjalanan saudaraku semuanya tentunya dengan budak Angon ini lakon yang terakhirnya dimana berkaitan dengan aset amanah yang membuat kekeliruan kebanyakannya di sini selalu mencari orang tua di ujung Sabang sampai Merauke katakan sekali lagi orang tua ini memiliki porsi cerita di bidangnya tentu nggak bakalan sama namun di sini kita coba berpikir dengan hati nurani mengedepankan apapun itu karena Allah Nah di sini contohnya ada beberapa saudaraku yang melakukan hal-hal dimana perjalanan orang tua ini dikaitkan dengan kesaktiannya dimana melakukan ritual-ritual yang mungkin dikatakan seperti kebatinan dimana ada melakukan suatu tirakat untuk katakan pengecohan buat kita semua dimana itu menunjukkan karakter nafsu kita ya yang akan cinta duniawi dan dimana hati kita akan cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan Sir, dalam hati kita tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di sini kita menggambarkan bahwa sesuatu yang terjadi di saudara-saudaraku semuanya yang memiliki perjalanan, tentunya sampai kapan Anda mencari orang tua yang dibilang sakti yang dibilang mampu yang dibilang buat pengayom rakyat awas hati-hati jangan keliru karena dari ucapan dari lisan dari syair dari kata-kata yang bijak itu menjadi senjata buat Manipulasi ya, di mana keyakinan kita di sini, sesuatu hal di mana keyakinan kita untuk kepada siapakah kita akan memohon, kepada siapakah kita akan meminta, kepada siapakah kita akan berlindung. Nah, di sini kita berpodoman kepada para nabi, tentunya. Nabi Muhammad SAW. Nah di sini beliau diangkat menjadi Rasul sebagai kekasihnya Allah, tapi bersandar-tandarkan dengan syariat. Kalau dia mengandalkan dengan keilmuannya, dengan kesaktiannya, apa buat pedoman umatnya? Nah di sini kita sebagai umatnya tentunya. Jangan mengedepankan nafsu kita untuk keinginan-keinginan hal duniawi, tentunya yang mengetahui perjalanan budak angon ini. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang membuat kita menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya katakan sekali ini. Beberapa saudaraku mungkin sudah melakukan tindakan-tindakan di mana dengan keilmuan dari orang tua. Mungkin ada permintaan persyaratan yang berkaitan dengan aset amanah ini, yang kita akan berbicara dengan bahasa spiritual gaib, ya, di mana tidak bisa dilihat dengan mata dokhir, hanya bisa dilihat dengan keilmuan, kebatinan. Di sini jangan tertipu dengan melakukan persyaratan dengan minyak, dengan apel jin, dengan misalkan mandat, dengan yang lain-lain. Coba dengan akal sehat kita berpikir, ini siapa yang meminta persyaratan ini? Tentunya gitu Makhluk, ya, sebenarnya kita meminta kepada siapa? Kepada makhluk, kah? Apa kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini, mari kita luruskan lagi niat kita, mari kita belajar lagi, mengkoreksi diri lagi. Adapun pesan para leluhur dengan ujang-ujangannya dengan nasihat nasihat-nasehatnya itu untuk kebaikan diri kita sendiri untuk mengkecoh alam manusia yang diberi akal dan di mana suatu kajian-kajian dengan peradaban proses budaya ini tentunya Saudara-saudaraku semuanya Kita bersandarkan syariat Gak lepas dari hakikat ya. Jangan keliru sekali lagi Yang anda lakukan Saudara-saudaraku Jangan Membuat Kekeliruan Dan mari kita Mengkoreksi lagi apa yang anda tuju apa yang anda inginkan itu berdasarkan nafsu diri kita apa berdasarkan bimbingan ditunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala nah disini saya sangat menyayangi saudara-saudaraku semuanya adapun aset amanah ini tentunya sekali lagi untuk menggoda keyakinan kita dimana sini kita PR nya mau berlindung ke siapa mau meminta ke siapa Mau memohon ke siapa? Tentunya di sini kita asal dari mana, pulang kita mau kemana. Pahami itu, renungi itu, menjadi PR kita bersama, dan mohon maaf lahir batin saya. Di sini saya menyayangi saudara-saudaraku semuanya. Semoga video ini bermanfaat, poin baik buruknya bisa disaring lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.